Afwan Ustadz berkaitan dengan uh, larangan mendekati tempat-tempat yang tempat-tempat ya, kesyirikan uh, lalu bagaimana apabila uh, kita uh, hadir atau kita mendatangi tempat tersebut karena tujuannya memang hanya ingin refreshing saja contohnya misalnya ke Candi-Candi gitu Ustadz itu kan memang tempat kesyirikan ya, jadi kita bagaimana itu. hukumnya mendatangi tempat-tempat yang syirik jawabannya tidak boleh walaupun itu untuk apa walaupun untuk refreshing tidak boleh haram. Ada dalilnya banyak. Nanti akan kita lewati di bab di situ dilarang menyembelih di tempat syirik. Ada di situ nanti. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin menyembelih kurban di tempat namanya Buana." Rasulullah nanya, Apakah di sana ada perayaan orang-orang syirik? Apakah di sana ada ibadah kepada selain Allah? Nggak ada ya Rasulullah. Nggak ada, ya udah lakukan. Coba pertanyaannya ini. Berarti kalau di situ ada, nggak boleh. Nggak boleh ada di situ. Apalagi refreshing, nggak, nggak boleh. Karena itu tempat berbahaya. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Walaupun rekreasi. Masih banyak bu rekreasi yang lain bu.